Cukup sudah sandiwara-sandiwara ini Maka dari itu teman-teman sekalian Mulai hari ini tidak henti-hentinya kita katakan Kembalikan marwah KPK Copot Firly! Copot Firly! Copot Firly! Copot Firly! Agar marwah penegakan hukum di Indonesia bangkit kembali sebagai kepala negara, Anda jangan diam Karena Anda lah yang bisa mengubah ini kalau Anda diam, berarti Anda bersama, bersama dengan Firly dan gengnya. Karena itu, kami bersama Koalisi Masyarakat sipil bukan hanya menginginkan Firly dipermasalahkan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan drastis, yaitu mengajukan kepada Presiden agar langsung dituju Pertama yang ingin mengatakan, dan mengatakan Firly, supaya kemudian persoalan yang internal KPK selesai dan kasus-kasus yang selama ini bermasalah dan seterusnya harus. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, weh, itulah tadi kawannya uh, terkait uh, KPK. Ah. Baik, jadi di sini hari ini ya 10 April 2023 ini sejumlah mantan pimpinan KPK turun gunung gelar demo desak Firly Bahuri dipecat. Nah, ini asik kawan. Nah, coba saya buat selengkapnya ya. Jadi di sini kawan. Ya, jadi ini sejumlah ketua KPK, eh, sejumlah mantan pimpinan KPK turun gunung ya gelar demo besar. Eh, eh, Firli Bahuri dipecat. Nah, masalah di internal Komisi Pemberantasan Korupsi kembali terjadi akibat muncul desakan meminta Firly Bahuri dipecat dari jabatan sebagai ketua KPK. Berdasarkan pantauan Merdeka.com sejumlah mantan pimpinan KPK beserta perwakilan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi yang mereka turut menyuarakan copot Firly di depan Gunung Merah Putih KPK Jakarta Senin Siang 10 April 2023 mantan pimpinan KPK yang turut hadir aksi yakni Abraham Samad dan Saud Situmorang mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia atau All Pusman Hamid Serta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yaitu Deni Indrayana Nah, hari ini kita melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas atau Dewas Terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan Saudara Firly Kata samar saat perasi Alasan pelaporan tersebut, kata Samad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran etik, kuri hal, pembocoran dokumen yang dilakukan Firly. Bahkan selain rencana tindak lanjut etik, Samad juga berencana akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Firly. Itu adalah perbuatan pidana yang tidak bisa ditolilir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum, kata Abraham Samad. Atas hal tersebut, Abraham Samad berharap kepada Dewas KPK segera memeriksa Firly Bahuri, buntut aduan-aduan yang telah dilayangkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan. Ketua KPK Firly saat ini sedang menjadi sorotan, imbas dugaan membocorkan data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian ESDM. Nilai dugaan korupsi dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar dan KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka dalam perkara itu. KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, salah satunya PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyo Sittai. Selain etik, masyarakat anti korupsi Indonesia maki telah mengadukan oknum KPK ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Nah kawan ini semakin ramai ya terkait masalah ketua KPK Bapak Firly ya Ini Bapak Firly memang luar biasa ya Nah bagaimana menurut sahabatku terkait ini kawan Ya kan ini kan sudah ramai terus ini banyak sekali motif-motif yang terjadi di dalamnya Sampai-sampai ya Baik sampai-sampai harus banyak yang turun tangan ini termasuk ya Pak Somad Abrang Samak untuk KPK dulu ini aksi copotin luar biasa kawan kita akan lihat seperti apa ya kedepannya biar jelas ini akan menjadi presiden buruk bagi uh, KPK itu sendiri Bagaimana menurut sahabatku ini, karena sudah banyak ini yang kena ini OTT ini Ya banyak juga yang kena OTT di zamanannya Firli Tapi dengan adanya permasalahan seperti ini, ini kan jadi bermasalah Oke, <tuh> Rame lagi ini, ya kan? Eh, minum dulu kopinya dulu. Minum kopinya, ya yang belum like like, yang belum subscribe subscribe. Apalagi kemarin sempat bocor rekaman pull outnya salah seorang anggota polri ya yang ada di KPK. Nah itu kan bocor kemana-mana. Dan ada juga yang yang berpendapat bahwa uh, ketua KPK ini ya. Berusaha mencari kesalahannya, Pak Anies. Ada juga yang begini, ya kan? Akhirnya, ini tambah rame kemana-mana. Jadi, mau mencari kesalahannya, oh Pak Anies, terkait masalah uh, indikasi korupsi di Formula E. Nah, sehingga Tidak sedikit juga publik mengingatkan untuk, ya, Asian Games, ya, Formula F1 itu juga dicek, untung apa rugi negara ini? Ini banyak ber, dikaitkan seperti itu. Tapi apapun itu, ini kan sudah turun deh, saya kira atensinya luar biasa. Ya sejak memecah, ya salah seorang jenderal, Polri yang ada di KPK, dipecat ya, dihentikan oleh ketua KPK. Padahal berbeda pendapat. Nah, orang masih bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan... Oh, Pak Anies Baswedan, ah kita tunggu monitor aja kawan. Nah, bagaimana kinerja KPK menurut sahabatku? Baikan videonya kawan.